Terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada cuplikan VTS yang sangat riuh banget di ya, Dari idola kita soal cinta abadi Leslar Perhatikan persahabat sebelumnya diunggang dari Antv Dua jam yang lalu di menginfokan bahwa cinta abadi Leslar tetap lestia bersamaku spesial baby menturki nanti bakal hadir di hari Sabtu dan Minggu jam setengah dua siang di Antv kita lihat cuplikannya persahabat ya di sini ada tentunya cuplikan cinta abadi Leslar buat episode spesial Sabtu dan Minggu nih wow ini cute banget persahabat ya di daerah ini Tentunya agak sedikit kecewa persahabat ya Di bawah ke tempat yang tidak suka nih persahabat ya Dan kita lihat juga Ada momen cute dari pub dance yang tiba-tiba Papa minta karpet nih persahabat ya Ketika Lesti, Bilar dan tim Ini mengunjungi tentunya kerajinan dari negara Turki Wow persahabat ya Ada aja tingkah laku Kelakuan yang selalu membuat kita ketawa bahagia Dari keluarga besar Lesti dan Rizky Bilar kita di persahabatnya ada kalimat Kelson info dari Leslie Bilar tim ini meripos unggahan dari Antv. Cinta Abadi Leslar, tetaplah setia bersamaku spesial Baby Moon Turki Sabtu Minggu jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Antv Lovers dan Leslar Lovers, ini dia yang paling ditunggu keseruan kakak Rizky Bilar. Dan Dedek Elasti kejuara saat Baby Moon di Turki. Bagaimana ya kelanjutan cerita manis dan pengalaman mereka di sana? Duh, Mimin aja jadi penasaran ya Makanya jangan ketinggalan episode cinta Abadi Leslar tetaplah setia bersamaku spesial Baby Moon Turki Sabtu sampai Minggu jam 13.30 WIB hanya di Antv. Ini ketbang nih ya, ya Masya Allah. Mudah-mudahan saja selalu sehat dan bahagia untuk Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya, para sahabat, ada unggahan terbaru dari Ayah Kejora di akun Instagram pribadi miliknya. Mengunggah sebuah fasilitas foto di relasi yang sedang naik, uh, Afifi bersahabat. Dan selanjutnya, para sahabat, ada unggahan terbaru dari Ayah Kejora di akun Instagram pribadi miliknya. Baru saja mengunggah sebuah postingan foto di daerah Olasti yang sedang naik ATV di Turki, Persahabatia, ya. dan tentunya ya Kejora. Hanya memberikan love sampai lima kali Itu love hitam diberikan oleh sang ayah Untuk anak tercintanya Duh, Masya Allah banget ya Jadi Allah sih terlihat sangat kuat banget ya Naik ATV di Turki Memang wanita hebat Wanita kuat Masya Allah Mudah-mudahan selalu tetap diberi kesehatan Dan kita doakan juga BBL nya mudah-mudahan sehat walafiat Amin Ya Rabbal Alamin dan tentu persahabat ya dalam postingan tersebut banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans, yakni dari akun Instagram Rosi Anuskoleanslar 24 mengatakan, masya Allah wanita hebat katanya tuh persahabat ya. Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari Anggun Saberoting Anuskoleanslar mengatakan. Masya Allah bumil gelis sehat bager Amin Masalah banyak banget ya Dan ada juga komentar dari Om Kevin Om Kevin Firmasya mengatakan itu kayak di Turki Ayah kejorak katanya tuh <laughs> Memang di Turki nih Pak Sahabat ya Mudah-mudahan tentunya sehat selalu Untuk keluarga besar dari Lesti dan Bilar Dan ke kabar berikutnya Para Sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial nih Jangan sampai lupa nantikan Jam 5 sore ini akan ada episode spesial banget ya di DLSI Kejuara di acara Poles Dan di sini kita melihat ada sebuah kalimat cancel yang luar biasa dituliskan dari salah satu fans Aku juga sayang banget sama Leslar, pokoknya gak ada yang lain Makanya banyak yang iri sama Leslar, sukses selalu ya Leslar Masya Allah banget bersabat ya, salah satu fans sejati Yang tulus, mencintai, mendukung, mensupport, hingga mendoakan untuk Dede Lesti Kejora dan Rizky Bilar Dan di sini kita lihat Ada kunci sukses dari Dede Lesti Kejora Persahabat yang pertama Wanita pekerja keras Dan yang kedua nggak pernah mikirin nyinyiran Dan yang ketiga itu Orang tua prioritas utama Dan yang terakhir segala masalah Diterahkan kepadanya Wah, washanah banget persahabat ya Luar biasa, ini diunggah oleh Aku Lesti Bilar Anuskar Video banyak sekali tanggapan juga dibanjiri komentar dari para fans Salah satunya dari akun Mama Salma 4 Mengatakan Dulu prioritas orang tuanya adalah orang tuanya bah, Sekarang prioritas utamanya adalah suaminya Karena perempuan kalau sudah menikah suami baru orang tua Katanya tuh, <tuh> Memang dulu persahabat ya Segala di utama untuk orang tua Tentunya doakan saja yang terbaik mudah-mudahan idola kita selalu menjadi orang baik selalu menjadi sasak inspirasi dan mencontohkan kebaikan untuk kita semua, amin dan berikutnya persahabat kita lihat juga nih di igasnya Bang Adlin dua jam yang lalu mengunggah sebuah postingan nih persahabat ya kalian salvo kemana? tentu di sini kita salvo sama tulisan Gang Kejora nih persahabat ya, dan nama Lesti Kejora pun di oleh Bang Adlin ya, akhirnya menemukan juga persahabat ya, gang kejora tuh di Medan Masya Allah banget mudah-mudahan saja selalu diberikan kelancaran untuk pernikahan Bang Adlin Amin dan selanjutnya juga persahabat ya, kembali kita mendapatkan vitamin bahagia yang disuguhkan langsung oleh idola kita di Lesti kembali mengunggah sebuah fosingan di IG pribadi miliknya nih walaupun DLSD kejora ini selalu tampil untuk persahabat ya untuk tentunya promosi iklan tetapi kita merasa bahagia dan bangga mudah-mudahan selalu sukses untuk diri DLSD dan Dede kejora di sini terlihat lagi mempromosikan tentunya make up dari MS Glow. Persahabat ya, Masya Allah. Mudah-mudahan saja ada kejutan baik dan kejutan selanjutnya terbaru cidukan vitamin yang kita dapatkan di sore hari ini. Jangan kemana-mana. tetap stay tune dan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini dulu informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai